Oke kalian mau video seperti ini Gampang Silahkan ikuti tutorialnya Oke teman-teman sebelum kita masuk ke tutorialnya Saya akan jelaskan dulu ikon-ikon yang kita gunakan pada saat membuat garis bergerak Simak videonya Oke langsung ke tutorialnya Oke okay, teman-teman sebelum kita masuk ke tutorialnya saya akan jelaskan dulu bagaimana Oke okay, teman-teman Oke okay, teman-teman sebelum saya masuk ke tutorialnya saya akan jelaskan dulu ikon-ikon yang akan kita gunakan pada saat membuat garis bergeras Oke okay, teman-teman sebelum kita